1 2 3 halo sobat bidor kembali lagi bersama saya di channel jaya air Rival, kediri jawa timur oke kali ini kembali lagi bersama saya di uji coba tes power dari senapan angin gejluk DWP Fusion eh, 2570 dengan popor kamu hitam plus manometer. Oke, okay, untuk spesifikasi singkatnya, senapan angin ini memiliki e, panjang laras, yaitu 70 cm, dan juga e, diameter tabungnya, yaitu 25 mm. Dan kurang lebih, untuk panjang dari senapan angin ini, e, sekitaran 110 cm. Ya, oke, okay, langsung saja saya akan melakukan uji tes tembak atau uji tes power dari senapan angin ini oke, okay, check it out oke, okay, disini saya sudah menyiapkan uh, mimisnya untuk kali ini tetap saya menggunakan mimis super doom ya sahabat bler dengan kaliber 4,5mm dan sana saya sudah menyiapkan sasaran tembak yaitu berupa triplek, kayu triplek yaitu dengan ketebalan sekitar 2 cm dan dari sini ke sana yaitu berjarak kurang lebih uh, 10 sampai 15 meter oke langsung saja tadi sudah saya tarik rendelnya satu kali tarikan ini saya masukkan mimisnya oke G1, 2, 3. Ternyata masih belum bisa atau belum kena ya untuk percobaan pertama. Kita, saya akan lanjut untuk percobaan yang kedua. Masih satu kali tarikan grendel. Oke, masukkan mimisnya. Dorong kunci. G1, 2, 3. Nah, ternyata belum kena ya, sahabat belar. Untuk percobaan yang kedua, saya akan lanjut untuk percobaan yang ketiga. Pokoknya sampai kena ya, sahabat Blur. Kalau nggak kena-kena ya, berarti saya kurang akurat untuk uh, membidiknya. Oke, masih satu kali tarikan, satu, dua. Nah, untuk tembakan ketiga, ternyata bisa ya, sahabat belar ternyata harus tiga kali tembakan, baru saya bisa akurat dan seperti itu tadi untuk tes power dari senapan angin Dewi fusion dengan ukuran 2570 dengan popor kamu hitam plus manometer Ya, sahabat nah, ini tiga kali tembakan. Kemudian, ini seperti, seperti ini hasilnya: bisa tembus, ini. bisa tembus. Oke, sahabat Belur, jika kalian ingin memiliki serapan angin ini, bisa langsung klik uh, link di kolom deskripsi ya, sahabat Blair. Oke, sekian dari ulasan kali ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf oke saya undur diri terima kasih dan salam berdile